Si desi Ya, ambil ambil anjung anjungan ngadapong Ini <tik> ini. kenapa sama kemana? Oh payo. Kaki rapat kaki rapat <laughs> Aiman kulana lega. Pak <tik> waraga Ya <laughs> ampunah 8 <laughs> Seret kasih sih seret Seret kasih sih Mana awal Toh, toh. Orang enggak menurut kacabak dorong kasih sih terus tuh tuh si Nadine, tuh si Nadine, tuh terus <laughs> mau aya lepas Dewi, di pertemuan laut <tuk> <tuk> <tuk> itu, ini itu tuh di pojok tuh itu tidinya wes bisa beri di bata <laughs> <laughs> pata Gunang e maicatan e se itu bonang virus pun aja. nama beunang ning urang harbone <tuk mengejar> <tuk mengejar> <Wow, tuk mengejar> <tuk mengejar> empat puluh an gitu, lima belas,